Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswa kelas 7 Apa kabar hari ini? Pada hari ini, kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Saya, Pak Subhan, guru SMP Negeri 14 Depok. Perhatikan slide berikut. Tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan satu pengertian menggambar, ya pengertian menggambar. Kemudian yang kedua teknik menggambar. Yang ketiga kalian nanti harus mampu menjelaskan objek menggambar. Satu flora fauna dan alam benda berikutnya pengertian menggambar menggambar adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada bidang atau media dua dimensi melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, crayon dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis Pokoknya semua alat yang di, bisa digunakan untuk menulis bisa digunakan untuk menggambar. Contohnya seperti di bawah ini. Ini pensil, bolpoin, krayon dan spidol. Berikutnya ini peta konsep bahwa di dalam menggambar flora fauna yang akan kita bicarakan ini satu adalah pengertian menggambar ya, kemudian teknik menggambar, kemudian objek menggambar. Kalau komposisi nanti di pertemuan berikutnya pokoknya hari ini mah yang paling penting adalah kamu bisa menjelaskan pengertian menggambar, teknik menggambar, langkah-langkah menggambar ya kemudian objek menggambar berikutnya teknik atau langkah menggambar kalau kita menggambar bagaimana nih langkahnya langkah pertama kita harus menyiapkan objek yang akan kita gambar kalau di slide ini coba kamu lihat ini ada objek tanaman hias cari di tempat yang kamu suka di sekitar kamu apa Misalnya kalau ini tanaman hias ya Tanaman hias kita letakkan di, di depan kita Kira-kira satu -kira meter lah jaraknya Kemudian kita amati Ada daunnya Ada pas bunganya Pas bunganya dikenalin Apakah berupa tabung apa, -apa Apakah berupa segi empat Dan lainnya Nah kalau dalam hal ini Ini bentuknya adalah Bentuk dasarnya adalah tabung ya Nah, berupa ember, seperti ember gitu ya, benda elips. Nah, daun ini ada berapa, yang besar berapa, yang kecil berapa, itu diperhatikan. Kalau dalam menggambar, kemudian ini kamu perhatikan bentuk globalnya dulu ya. Jadi, langkah pertama kita buat dulu bentuk globalnya sambil ngepaskan antara ukuran kertas dengan ukuran gambar yang akan kita buat. Nah, kita buat sini, kita, kemudian kita scan halus-halus bentuk luar bunga ini aja ya bentuk luarnya aja kita sket-sket kayak gini ya kemudian setelah jadi sket globalnya kita mulai sket agak detil ya nah, udah mulai ada daun-daunnya sudah mulai ada detail detilnya tuh ya wujudnya seperti apa daunnya ukurannya dan sebagainya bahkan jumlahnya kalau perlu ya Berikutnya sudah lebih jelas lagi tuh ya udah mulai ada arsir-arsir Arsir itu artinya memberi terang gelap ya. Dan yang terakhir adalah bendanya harus lebih jelas lagi Karena arsirnya sudah semakin jelas Ada yang sangat gelap, gelap, kurang, dan tetap putih gitu Jadi di dalam gambar harus ada variasi gelap-terang dengan adanya gelap terang ini kesannya nanti seperti benda aslinya atau seperti benda tiga dimensi. Misalnya juga kita akan menggambar sepatu ya. Kita taruh aja sepatu di depan kita kira-kira satu meteran. Kemudian kita sket halus saja dulu seperti ini. Yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke sini ya. Berikutnya yang kedua dibuat detail dikit ya semakin ada tambahan-tambahan kemudian ini semakin jelas diperjelas itunya. Kemudian ini juga detailnya sudah mulai kelihatan. Di sini sudah mulai ada arsir ya. Dan yang terakhir semakin mirip dengan aslinya karena di arsirnya sangat e, jelas di sini. Berikutnya sebongkah tanah awalnya dibuat global dulu. Kemudian di sini ada arsir sedikit-sedikit dan yang terakhir sampai jelas. inilah langkah-langkah menggambar ya Langkah, uh, berikutnya objek menggambar ragam hias objek menggambar ragam hias ada tiga uh, yang pertama disebutnya alam flora atau tanam uh, atau ya atau tanaman ya alam flora tumbuh-tumbuhan jadi kalau ada orang menggambar yang objeknya adalah uh, seperti bunga tumbuh, pohon daun ya batang kulit berikutnya nya alam fauna. Alam fauna ini objek menggambarnya adalah hewan ya, hmm. ini bisa ada bebek atau itik ya, bisa kucing, bisa kupu-kupu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah objek yang ketiga adalah alam benda. Alam benda itu jika orang menggambarnya objek-objek menggambarnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti seperti apa ini? Seperti cangkir seperti botol, termos, dan lain sebagainya ini untuk memperjelas e, penjelasan yang tadi. Jadi, alam flora itu atau tumbuh tumbuhan Jika objek yang digambar adalah tumbuh tumbuhan ya baik punya buahnya batangnya kulitnya dan seterusnya ini namanya alam flora ya berikutnya alam fauna atau binatang atau hewan ketika objeknya adalah binatang seperti itik, kemudian kupu, kucing, ikan, gajah dan sebagainya. Berikutnya alam benda. Alam benda itu ketika objeknya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti ini ya, cangkir. Oh ya ini buah-buahan walaupun buah-buahan itu awalnya adalah flora ketika sudah disusun seperti di atas meja, ada tampak meja ini sudah masuk alam benda jadi benda ini kalau begini nah, ini juga sama ya ada kain, ada teko, ada paki dan seterusnya ada buah apel ini termasuk kelompok benda kemudian ada botol, ada termos dan seterusnya dan seterusnya baik demikian pelajaran kita hari ini yang perlu diingat tadi adalah tujuan menggambar yaitu pengertian menggambar teknik menggambar objek menggambar kemudian pengertian menggambar bisa kamu pelajari tadi kemudian langkah-langkah menggambar ya berikutnya adalah objek objek menggambar yaitu ada tiga alam flora fauna dan alam benda contohnya seperti ini kalau yang alam flora yang begini alam fauna dan yang gini alam benda. demikian kita, pelajaran kita hari ini. E, kemudian nanti silakan kalian e, jawab soal-soal berikut yang akan saya kirim melalui Google Form. Soalnya nggak banyak, tetapi mudah ya. Nggak banyak, e, hanya 3 atau 5 soal. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya.